Walaupun komodo bukan predator ganas, dan berhaya seperti macan tutul, singa, dan anjing liar, namun hewan lain harus waspada, dan jangan menganggap remeh tentang komodo, komodo dapat menyerang mangsa kapan saja, komodo juga memiliki kecepatan saat berlari untuk menerkam mangsanya. Komodo memakan hasil buruan atau mangsanya, dengan cara mencabik potongan besar dari tubuh mangsanya, lalu menelannya bulat-bulat, sementara tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, terkadang komodo langsung menghabiskannya sekali telan. Seperti berikut ini, komodo yang sedang mengeluarkan isi perut rusa, mangsa yang didapatkan dari hasil buruannya, tanpa menunggu lama komodo langsung mengoyak perut rusa, lalu mengeluarkan semua isi perut rusa yang telah berhasil dilumpuhkannya. Dikarenakan rusa lebih besar dari komodo, makanya komodo memakan rusa tersebut dengan cara mencabit-cabit tubuh rusa tersebut. Akan tetapi jika untuk mangsa seperti monyet, komodo tidak perlu mencabit-cabit tubuhnya, melainkan dapat langsung menelannya, untuk proses menelan mangsa seperti monyet, komodo membutuhkan waktu kurang lebih 10-20 menit saja. Ternyata rusa yang menjadi mangsa komodo saat ini, memiliki anak di dalam perutnya yang mau melahirkan dan alhasil komodo juga turut memakan anak rusa tersebut, setelah itu komodo pun juga memakan induknya. Kebiasaannya komodo melumpuhkan mangsanya, dengan cara menggigit mangsa terlebih dahulu, setelah melukainya, barulah komodo mengeluarkan air liur ke luka mangsa tersebut. Karena di dalam air liur komodo mengandung banyak bakteri yang dapat melumpuhkan mangsanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa saksikan terus video-video berikutnya dan jangan lupa juga subscribe channel ini.